kucing savana memiliki ukuran tubuh yang besar dan bisa mencapai berat hingga 13 kg mereka juga memiliki kaki yang panjang dan ramping yang membuat mereka sangat lincah dan cepat telinga mereka sangat besar dan berbentuk seperti segitiga dan mereka memiliki ekor yang panjang dan ramping dengan ujung yang hitam mantel kucing savana umumnya berwarna coklat atau kuning dengan bintik-bintik hitam yang mirip dengan serpal namun mereka juga bisa memiliki warna lain seperti perak atau putih. Karakteristik Kepribadian Kucing Savanah Kucing Savanah memiliki kepribadian yang sangat ramah dan sosial. Mereka sangat menyukai manusia dan mudah bergaul dengan hewan peliharaan lain, seperti anjing. Mereka juga sangat cerdas dan suka bermain, dan mereka membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup agar tetap sehat dan bahagia.